Sebaliknya waspadai jika harga GBPUS terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.36288 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.35703. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212